Harimau menjadi salah satu hewan terkuat, di mana dia mampu menarik beban hingga 550 kg. Beban seberat itu merupakan dua kali dari berat tubuhnya. Selain itu, dia mampu mengangkat beban seberat itu ke atas pohon. Makanya nggak heran jika kucing besar itu menjadi raja hutan di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Seperti sebuah video dari Taman Nasional Banargata, Karnataka, menjadi bukti dari keperkasaan satwa berloreng tersebut. Dalam video yang dibagikan oleh industrialis Anand Mahindra di Twitter, seekor harimau terlihat menarik SUV yang di dalamnya ditumpangi oleh turis hanya dengan kekuatan giginya. Dalam video tersebut terlihat harimau tersebut berulang kali menggigit bumper belakang SUV Mahindra Shiloh. Pada satu titik dia berhasil menjengkram bumper dan menarik ke belakang. Seluruh adegan tersebut didokumentasikan oleh turis di mobil lainnya. Video tersebut telah ditonton sebanyak 400 ribu sejak dibagikan kemarin. Di kolom komentar banyak pengguna yang merasa kagum dengan kekuatan harimau tersebut. Eh, ada satu fakta menarik dari kucing besar yang satu ini loh sob? Sebenarnya harimau adalah anggota terbesar dari keluarga kucing dengan kekuatan gigitan yang mengesankan. Mereka dapat memberikan tekanan lebih dari 1.000 pon per inci persegi. Menurut Field and Stream, itu dua kali lipat kekuatan gigitan singa. Wih, kuat banget ya. Selain harimau, ada juga nih satwa lain yang berani untuk memberhentikan kendaraan di tengah jalan, bahkan sampai bikin macet total loh sob. Wih, gimana tuh? Penasaran bukan? Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Pemandangan memilukan seekor induk beruang dan beberapa anaknya mendekati mobil untuk meminta makanan di jalan timur jauh Rusia. Seorang pengemudi memfilmkan perilaku beruang itu yang tidak mempedulikan bunyi klakson sejumlah kendaraan. Beberapa pengemudi terpaksa menghentikan laju kendaraannya karena beruang itu tepat berada di depannya. Dalam tayangan video, sebuah mobil trailer warna putih terpaksa berhenti ketika induk beruang itu membawa anak-anaknya mendekati pintu pengemudi. Momen itu sangat menyentuh ketika induk beruang seperti berharap belas kasihan dari pengemudi untuk memberikan makanan. Beruang dan sekelompok anaknya tanpa rasa takut mendekati kendaraan, kemudian berdiri dengan kaki belakang mereka. Insiden itu terjadi di jalan raya di wilayah Amur, dekat perbatasan Rusia dengan China. Ruta yang membentang dari kota tinda ke desa kecil bernama Never, di kedua sisinya dibatasi oleh hutan yang luas. Wilayah Amur dikenal dengan pemandangannya yang indah dan satwa liar yang luar biasa. Selain beruang, hutan Amur juga merupakan rumah bagi serigala Mongolia dan macan tutul Amur, serta harimau Siberia yang sangat terkenal. Hewan yang berada dalam video tersebut tampaknya adalah beruang hitam Asia, spesies yang ditentukan oleh daftar merah spesies Terancam IUCN sebagai rentan.